Hari ini dapat kasus Oppo A3s ya dalam posisi stuck di recovery ya. Ini sudah saya coba untuk me restart ulang ya. Ini saya coba untuk restart ulang. saya di recovery ya. Dan di sini saya akan coba untuk wipe data ya. Kita akan coba wipe data atau kita reboot sekali lagi ya. Kita coba reboot sekali lagi untuk menghilangkan penasaran ya. stuck di recovery ya. Masih tetap mentok di recovery. Sekalipun di reboot dan kita akan coba untuk wipe data ya. Apakah dengan cara web data bisa berhasil ya? di stup di recuperi, ya. ternyata masih bandel ya masih bandel di sini terus dan langkah selanjutnya kita akan coba bongkar kita akan coba bongkar dan saya curiga di bagian fleksibel ya Di sini saya akan mencoba untuk merenggangkan ya dengan cara mengganjau seperti ini di bagian fleksibel volume ya. Kita akan lihat apakah memang permasalahan ada di fleksibel volume ya. Dan ternyata ini sepertinya berhasil ya. Kita lihat. Kita sudah mengetahui permasalahannya. Langkah selanjutnya, kita coba bersihkan ya. fleksibel menggunakan kayu putih ya atau pembersih lain, atau kita ganti saja ya. Apabila dibersihkan, memang masih sama ya. Lebih baik kalian ganti fleksibelnya ya. sebelum kita mengeksekusi software ya. Lebih baik kita cari yang lebih ringan yaitu kita cek di bagian volume ya. Karena terkadang kita pes padahal permasalahan ada di volume ya. Dan sekianlah kasus dari Oppo A3s yang stuck di recovery ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Dan buat kalian jangan lupa subscribe ya. Like dan share di channel ini ya. Semoga kalian bisa mendapatkan rezeki lebih dari ini ya wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh